Terupdate dan berhangat Setelah Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di siang hari ini Tentunya kegungkan pertama Di akun Instagram Lesti Kejora mengingatkan Kembali para sahabat, ya Cinta badi Leslar hari Minggu Tepatnya hari ini Untuk menghitung hari sudah Tadi para sahabat, ya kita saksikan Jam setengah sembilan pagi dan nanti akan ada acara di sore hari mulai pukul 15.30 Tentunya acara lepas lajan calon pemimpinmu kado terindah Lesti Masya Allah persahabat ya luar biasa Tentunya acara inti yang kita tunggu-tunggu Nintis -tunggu, mulai sore persahabat ya dukung doakan yang terbaik Untuk rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Dalam unggahan tersebut Lesti Kejora pun menuliskan sebuah kalimat caption Bismillah jangan lupa saksikan hari ini Kata dedek Lesti bersahabat ya Dan banyak sekali komentar hingga respon juga dalam postingan tersebut ya. Ini dari Bang Putra Mengatakan Jangan lupa 15.30 Les Lover Lovers Tuh diingatkan kembali bersahabat ya Jam 15.30 atau setengah empat sore Les Lover semuanya wajib nonton Lepas lajang calon pemimpinmu Dan kado terindah Les dikejora dan berikutnya komentar diberikan dari akun TV Karlina mengatakan Bismillah, semoga dilancarkan, amin Doa yang terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Mudah-mudahan diijabah doa baiknya persahabat ya Support tetap kompak untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar standby terus persahabat ya Tentu untuk menyaksikan rangkaian semua acara pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya di sini ada bocoran kembali persahabat ya dari antv yang mana di akun instagram pribadi antv ofisial membocorkan tempat atau venue persahabat ya untuk nanti sore nih luar biasa tempatnya sangat bagus sekali persahabat ya saksikan terus nih masya Allah ada balon-balon warna orange dan putih tentunya menghiasi ruangan persahabat ya ini adalah bocoran dari antv ada sebuah kalimat caption yang dituliskan lovers dan Leslar lovers, siapa yang udah standby di depan TV dari pagi? Ah sama dong, mimin juga katanya <laughs> Mimin kasih bocoran sedikit, ini loh baju yang digunakan dalam cinta abadi Leslar lepas lajang sore ini Hmm jadi makin penasaran kan? Tungguin cinta abadi Leslar spesial lepas lajang calon pemimpinmu Hari Minggu, 8 Agustus 2021 jam 15.30 waktu Indonesia Barat eksklusif hanya di Antv. Inilah bocoran dari Antv ya soal venue nanti sore yang akan digelar persahabatia ya, cinta abadi leslar lepas lajang calon pemimpinmu. Berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada unggahan. Yang mana spesial momen persahabat ya Saking greget gemesnya Rizky Bilar Mencubit pipi dari oleh kejora Masya Allah persahabatnya kebahagiaan Dari keduanya terpancar Mudah-mudahan tentunya diberikan kelancaran Kesuksesan dan kebahagiaan untuk dua pasangan ini Yang mana selalu memberikan kebahagiaan untuk fansnya Berikutnya, para kita lihat juga di sini ada unggahan info juga yang kita dapatkan. Insya Allah, para sahabat ya, Leslar akan ngaji sendiri di pengajian nanti, dan di malam bayi nanti, Dede akan pakai baju adat dan dipakein henna. Bismillah, semoga amin. Para ya, tuh info bahagia juga kita dapatkan nih, insya Allah, tentunya Lesti dan Bilar akan ngaji sendiri. Di pengajian nanti luar biasa, makin gak sabar untuk menyaksikan semua rangkaian pernikahan dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan semuanya tak ada kendala, mudah-mudahan semuanya dilancarkan, doa terbaik kita tetap panjatkan persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya semua rangkaian dari awal hingga akhir Pernikahan Lesti dan bilang dilancarkan. Amin. Ya robal alamin. kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap pantengin channel ini, stay tuned grup sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini informasi misi yang hari ini, para sahabat bagian menanggapan kalian setelah kabar komentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.